serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik dari Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini, kami akan menyuguhkan kabar bahagia dan vitamin-vitamin yang sangat membuat kita pastinya happy banget ya di malam hari ini. Untuk kabar pertama kita awal dengan info yang kita dapatkan persahabat ya Dari percakapan Kak Seli Giovanni nih, Mengenai Bunda Lesti Kejora Perhatikan ada sebuah pertanyaan di DM persahabat ya Bun, nanti di DLST-nya ikut nggak fashion show-nya? Langsung ada jawaban nih Ikut dong, nyanyi juga katanya tuh Masya Allah, terima kasih bun, nggak sabar Wow, ini kejutan spesial bahagia ya untuk warga Konoha Alhamdulillah ada Bunda Leslie Kejiora bersahabat ya Yang akan fashion show dan pastinya bakal nyanyi juga Posting ini pun diunggah kembali oleh akun Mas Patih Anuskor Leslar, kalimat caption pun dituliskan Wah ada dedek nih di fashion show plus nyanyi katanya tuh ya Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Nelewati 019880 mengatakan fashion show siapa Min katanya tuh ada yang bertanya nih bersahabat ya mengenai fashion show dan kita lihat jawaban dari Isniseli 8 dia Handari tuh dijawab ya bersahabat ya fashion shownya nya Dia Handari tuh yang bertanya fashion show dimana kapan dan pastinya Bunda Lestri akan nyanyi juga bersahabat ya di dia Handari Kemudian kita lihat juga persahabat ya Cidukan vitamin yang sangat luar biasa malam hari ini Terlihat Abang L yang selalu bikin kangen Akhirnya normal juga sahabat ya Lagi digendong oleh Bang Putra nih Yang bertanya digendong sama siapa ini Namanya Putra, sopir barunya Papa Bilar ya Doakan yang terbaik untuk Abang L Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus, amin Kita lihat juga di kolom komentar di sini Banyak sekali pertanyaan nih dari SYK10518 mengatakan Sama siapa itu Min? Katanya itu ada yang belum tahu juga nih persahabat ya Kita lihat nih jawaban dari Julita Mariana 07 Putra, supir Leslar yang baru Tuh persahabat ya Dan kita lihat juga ada komentar dari Lisa Ahmad 840 Gantinya Lintar, kamu kemana? Kamu masih ada persahabat ya Hanya ganti Bang Lintar saja mudah-mudahan Leslar ini selalu memberikan kebahagiaan dan kejutan spesial untuk kita semuanya dan tentunya persahabatnya ada yang tentunya membuat kita ketawa ngakak juga dengan aksinya Oji persahabatnya kali ini diposting di akun TikToknya Papa Billar ya ada aja tingkah laku dari Oji ya Jogetnya Masya Allah ya ampun ini kecil banget persahabatnya ngalahin Papa Billar nih Masya Allah Dan kita lihat tuh Kelakuan kocak dari Rizky Billar Dan Oji bersahabat memang ya. ada aja Yang selalu bikin kita ketawa Ngakak bahagia Masya Allah Masya Allah Sehat-sehat terus ya Untuk indah kesayangan Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan, amin, iya, roh Alamin. Kita lihat juga di kolom komentar, persahabatnya ya. Dari akun Instagram, Sumarni mengatakan, lucu juga ya, Bapak Abang L. Katanya, tadi baru tahu ya, kalau Bapak Abang El emang lucu banget, persahabatnya ya. Apalagi, tentunya dengan kelakuan yang selalu gesre, yang selalu ada aja tingkahnya, membuat kita ketawa ngakak bahagia. Kemudian persahabatan simbang juga di postingannya bang Boril ya. Bang Boril mengunggah sebuah postingan foto. Ini momen saat di Turki persahabat ya. Kita lihat salvo kalimat caption yang dituliskan oleh bang Boril. Bismillah. Hidup bukan hanya untuk mencari rezeki dan membeli semua keinginan, tapi bagaimana melakukan yang kita cintai, membuat perubahan dan membantu orang lain dan tetap menjadi orang baik. Amin. Semangat Lesnar Entertainment. Wah, ini keren banget ya Kata-kata bijak yang selalu dituliskan di akun Instagramnya Bang Boril Ini keren banget ya Bang Boril, mudah-mudahan sehat terus dan selalu bisa menjaga Lesti dan Rizky Bilar, amin Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya bagi pertanggapan kalian silahkan berkomentar maupun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.